Inna insanan lafil husri Kayaknya ngomong itu Aya alsan bu Kunaun beti tanwin inna kalimat husrin Atan At kiru Dinakirohken Ditanwin Lafad husrin kila Lita -zimi. Ayat menyebabkan bahwa alasan ditanwin dinakalimat kalimat khusrin ternyata menunjukkan takzim besar, gede, rongkah, loba, atau litazim li ta'zim. Matat, ae, fi khusrin azim, mawi hartos khusrin azim, kerugian yang sangat besar kerugian anuka kacida pisan lobakna kerugian anuka kacida pisan rohakana jadi semua orang itu benar-benar ada dalam kerugian kerugian sejimana sih lafi khusrin husin azin husin yang sangat banyak nawan margina tinggal ayat nuka hiji wal asri waktu ada waktu anu syarof, anu mulia, anu ahamiah, syarang penting, tadi dimanfaatkan ku pikir migawe amalan-amalan anu mulia. Te dimanfaatkan ku manusia pikir migawe amalan-amalan anu penting. Mata pantas, fi khusrin dina karugian, anu mana khusrin azim, kerugian yang sangat besar. Tak dina tafsir mafatihul fatihul ya bu Imam Ar teh inal aulkoti wasaati sesungguhnya waktu dan masa itu karosil mali litajiri ibarat modal karosil mali ibarat modal, modal litajiri untuk tukang dagang jadi waktu Anu ku ibu di Ayo na ibu di pemilik, bapak di bapak 40 empat puluh tahun nua lima ibu sami itu ibarat modal, kamu tukang dagang, kata modal kena dikumahkan bu, lan digolangkan, beres, ibu di pasien modal ti, saroge sameliar, ku ibu beri dikumahkan sameliar. A, diantepkan, B, dianggap poya-poya, C, digulirkan, digulirkan, digulirkan, digolangkan. digulirkan. Suparus kangen? Untuk. Gitu nya. Tah ibu ge dipaparin waktu teku Allah, paparin jatah yuswa Allah. Itu karo silmalilita jiri ibarat modal pikir tukang dagang. Kena dikemahkan, Sanes kango diantepkan. Sanae skanggo foya foya, tapi kudu digulirkan dimanfaatkan untuk amalan yang mulia dan amalan yang penting untuk mendapatkan keuntungan tadi Tianawan, tah jannah surga, matat mahal waktu nuku orang dipemilikan, ulah sampai berlalu gitu baik, terus bisa panjang kene. <tos> Tidak menitik. Nama empat kalimat teh. Wal asri inal insana. Nama opat kalimatnya bu. <garet> nah, sekarang pada fakta Bu Manusia itu sering menyalahkan waktu. Sering mengtamping hitamkan waktu. Ibu, ya, dipasihan pasihan terdama angku Allah teh. yang tidak usumna. Ya Kamari Corona Bu, wah yewabate ya usumna waktu nak kalahna anu langsung parah di orang nawan. Ulah kawin di bulan sabar siah, bulan sial, hmm, na gitu. Cewer bulan sial aja bulan teh, nyalahkan waktu Bu. Padahal sahur Rasul dina riwat Imam Muslim diunyakan lata subudahro. Inna allaha wadahru Omat bu pak Ulah rek nyalahkan waktu Ulah mengkambing hitamkan Waktu Marginan fa inna allaha wadahru Margi Allah no'aya di belakang Waktu Allah anu nyitakan waktu